Jumpa lagi di channel Gimini Libra Kali ini Mimin bakal ajak sobat Libra semua keliling tempat-tempat wisata Indonesia nih Emang nggak ada habisnya kalau ngomongin tempat-tempat wisata di Indonesia yang pesona ya Tapi Mimin udah ngerangkum nih 10 tempat terbaik yang bisa kalian kunjungi loh Namun sebelum lanjut, nggak ada salahnya nih Kalian subscribe dan hidupkan lonceng jika sobat suka dengan konten-konten seperti ini Karena subscribe itu gratis Pulau Komodo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi Salah satu penghargaan tertinggi yang berhasil diraih adalah berhasil masuk dalam jajaran tujuh keajaiban alam di dunia pada tahun 2011. Di sini kalian bisa menikmati keindahan daratan dan alam bawah laut yang luar biasa. Ada banyak hal yang bisa sobat lakukan di sini, mulai dari trekking, menyelam, sampai snorkeling. Untuk trekking, sobat bisa menjelajah pulau bersama rombongan atau seorang pemandu. Menyelam dan snorkeling di perairan pulau komodo tak kalah seru Tempat ini juga dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya Dan menjadi salah satu lokasi menyelam favorit Yang menarik lagi adalah Adanya pantai merah muda di sana Salah satu dari tujuh pantai di dunia yang memiliki pasir berwarna kemerahan Warna ini diduga berasal dari sepihan koral yang hancur Dan bercampur bersama pasir pantai saat terkena ombak, warna merah semakin terlihat jelas karena basah. Trio Gili Trio Gili adalah tiga pulau cantik yang ada di Lombok. Ketiga pulau tersebut antara lain, Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Ketiganya tak hanya dikenal oleh wisatawan domestik, tapi juga telah berhasil mengundang banyak wisatawan mancanegara untuk datang. Dari tiga pulau tersebut, bisa dibilang Gili Trawangan adalah yang paling populer. Selain karena ukurannya yang lebih luas dibanding kedua pulau lainnya, di sini juga telah berdiri banyak tempat hiburan seperti bar dan kafe. Ada banyak kegiatan yang bisa anda lakukan di tempat wisata ini, mulai dari berjemur menyelam sampai snorkeling, yang lebih asik. Sobat juga bisa menyewa sepeda atau naik sidomo, kereta kuda semacam delman. Meskipun Gili Trawangan lebih banyak dikunjungi, namun Gili Meno dan Gili Air tak kalah menarik. Kedua pulau ini juga memiliki keindahan pantai dan alam bawah laut yang menunggu untuk sobat jelajahi. Suasana keduanya relatif lebih sepi dan tenang Sehingga cocok buat sobat yang memang ingin lepas dari keramaian Raja Ampat Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua Ada empat pulau utama di sini yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta Kekayaan alam bawah laut Raja Ampat tak perlu diragukan lagi Perairan di tempat wisata ini dikenal sebagai salah satu lokasi menyelam dan snorkeling terbaik di dunia Selain menyelam Sobat juga bisa menjelajah keindahan daratan pulau-pulau di Raja Ampat ini Warga setempat akan dengan senang hati menawarkan jasa sebagai pemandu Selama trekking Sobat juga bisa mampir ke rumah-rumah warga dan berinteraksi secara langsung atau membeli kerajinan tangan seperti patung suku asmat dan alat musik tradisional hasil karya mereka sebagai souvenir. disebut sebagai danau terbesar di Papua. Tak heran karena danau ini memiliki luas sekitar 9.360 hektar dan berada di ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Tempat wisata di Indonesia ini dihiasi dengan 21 pulau di sekitarnya. Di sini sobat bisa memancing, berenang atau berkeliling danau dengan perahu sewaan. Kalau sobat merasa masih kurang, Sobat bisa berkunjung ke desa-desa setempat. Sobat bisa mampir ke rumah-rumah dan mengobrol sambil menikmati kuliner khasnya. Mimin sarankan untuk berkunjung di bulan Juni ya Sobat. Kunjungan di bulan Juni, Sobat bisa sekaligus menikmati festival Danau Sentani. Festival ini merupakan acara rutin tahunan yang menampilkan berbagai pertunjukan seni dan budaya Papua. Selain itu, beragam kuliner khas Papua bisa sobat nikmati di sini. Pulau Bali, siapa sih yang gak kenal tempat yang satu ini? Sulit untuk memilih tempat wisata apa yang paling menarik di Bali, karena hampir seluruh penjuru Bali adalah tempat wisata yang luar biasa Bali memiliki banyak keindahan alam yang sangat indah mulai dari deretan pantainya suasana pegunungannya sampai pura-pura sakralnya dari sekian banyak tempat wisata menarik yang paling populer di telinga tentu saja Pantai Kuta Pantai Legian Pantai Seminyak Pura Tanah Lot dan suasana pedesaan Ubud Bali adalah bukti untuk menarik perhatian dunia internasional, budaya dan nilai kekhasan tak perlu dikorbankan. Dengan tetap meninjaga budayanya, Bali justru mengundang banyak wisatawan asing untuk datang. Di sini, sobat akan banyak menemukan sekumpulan wisata asing maupun lokal yang sedang menikmati pertunjukan seni dan budaya khas Bali. satu tempat wisata di Indonesia yang ditetapkan di UNESCO sebagai situs warisan dunia. Hal ini dikarenakan kekayaan dan keragaman biodata lautnya yang luar biasa, mulai dari tumbuk karang, rumput laut sampai spesies ikan yang ada. Tempat wisata ini memiliki lebih dari 30 titik menyelam yang menjadi favorit banyak penyelam domestik maupun mancanegara. Selain menyelam dan bersentuhan langsung dengan ikan-ikan di sini, Sobat bisa menyelam bersama kapal selam yang telah disediakan. Kapal ini memiliki dinding kaca transparan untuk memudahkan sobat memandang bawah laut tanpa terkena air basah. Hmm, menarik bukan? Puncak Jayawijaya Puncak Jayawijaya adalah satu-satunya puncak gunung di Indonesia yang memiliki salju abadi Puncak ini menjulang setinggi lebih dari 5000 meter di atas permukaan laut Yang lebih membanggakan lagi adalah Gunung Jayawijaya masuk ke dalam daftar tujuh gunung dengan puncak tertinggi di dunia Puncak Jayawijaya ini pertama kali ditaklukkan oleh seorang penjelajah asal Belanda Bernama Henrik Albert Lorenz pada tahun 1909, Lorenz berhasil mendaki puncak bersalju ini bersama enam orang suku Dayak yang direkrutnya di Kalimantan. Setelah pendakian yang berhasil ini, mulai banyak pendaki yang mengikuti jejak Lorenz untuk menaklukkan puncak. Gimana nih, apa sobat tertarik ikut jejak Lorenz? Mulai dari deretan pegunungan dan hijau perbukitannya. Selain kaya akan alamnya, tempat wisata ini juga kaya akan budaya leluhur yang masih dijaga sampai saat ini. Di sini ada banyak tradisi kuno yang masih dipertahankan, salah satunya adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman di Tanah Toraja. Upacara pemakaman adat Tanah Toraja ini tak boleh sobat lewatkan, loh. Rambu Solo merupakan satu-satunya upacara pemakaman termahal di Indonesia dan mungkin juga di dunia. Upacara ini dilakukan selama berhari-hari dengan biaya yang tak sedikit. Salah satu ritual yang dilakukan adalah membeli kerbau. Kerbau ini tak cukup hanya satu. Semakin tinggi kasta orang yang meninggal, maka semakin banyak korban yang dikorbankan. Orang-orang tanah Raja percaya bahwa selama belum dimakamkan, orang yang meninggal adalah orang yang sedang sakit. Tubuhnya sengaja disuntik formalin agar tak membusuk selama menunggu keluarga bisa menyelenggarakan ramu Solo. Orang yang meninggal dianggap hanya sedang dalam kondisi sakit saja. Keluarga tetap memperlakukannya seperti orang yang masih hidup, mengajaknya mengobrol dan bercanda. Jika telah dilakukan ramu Solo, barulah keluarga percaya orang tersebut sudah meninggal. Jika rambut solo masih kurang menantang bagi sobat, cobalah mengunjungi londa atau makam gantung alat tanah Toraja. Di sini, Anda bisa menemukan banyak peti mati yang digantungkan dalam gua di tebing curam. Candi Borobudur Candi Borobudur merupakan kompleks Candi Buddha terbesar di dunia Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi Sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stafford Raffles Di tahun 1814 tempat wisata di indonesia ini diperkirakan dibangun pada tahun 824 masehi bangunannya tersusun dari blok vulkanik dan membentuk 504 arca buddha 72 stupa dan sebuah stupa induk tepat di puncak candi mitosnya jika sobat memasukkan tangan ke lubang stupa dan berhasil menyentuh arca yang ada di dalamnya maka keinginan sobat akan terkabul pada perayaan Waisak, Candi Borobudur menjadi pusat berkumpulnya banyak umat Buddha dari berbagai belahan dunia, seperti Tibet dan Thailand. Ritual ini menjadi salah satu daya tarik wisata di sini. Yang paling diminati wisatawan adalah acara berupa pelepasan lampian ke langit. Lampian-lampian tersebut akan dilepaskan bersama dengan doa dan harapan untuk satu tahun ke depan. Lalu biasanya sobat bisa mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah Kali ini sobat bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah Sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia Sesuai dengan namanya, tempat wisata Indonesia yang digagas oleh Tian Soeharto Menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini di kawasan tempat wisata di Indonesia ini terdapat sebuah danau dengan pulau buatan yang menyerupai pulau-pulau di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sobat bisa berkeliling danau dengan menggunakan perahu angsa yang telah disediakan. Taman Mini Indonesia Indah juga memiliki anjungan daerah dari 34 provinsi. Setiap anjungan daerah berbentuk rumah adat dan di dalamnya terdapat pakaian tradisional, peralatan rumah tangga, dan senjata tradisional Ada juga kafeteria di setiap anjungan yang menyajikan kuliner khas daerah masing-masing Selain miniatur kepulauan Indonesia dan anjungan daerah Taman Mini Indonesia Indah juga masih memiliki banyak museum dan wahana rekreasi untuk keluarga Tempat wisata di Indonesia ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi sobat yang ingin mengenalkan Indonesia pada anak-anak dengan cara yang menyenangkan Nah gimana nih, udah puas belum jalan-jalannya? Kalau belum kita jalan-jalan lagi di next video ya sobat Tunggu video-video menarik selanjutnya Buah belimbing buah kedondong Jangan lupa dibuat rujak ya Bye-bye